Saja jatuh cinta sama si dia Begitu mewarnai hidupku ini cuma pikiran dia Tak bisa aku tenang cuma berhayal-hayal si dia Cuma dia cuma dia sah saya. Just tengah mati yang merasakan Oh betapa sayangku cuma untuk biar Tiap hari selalu kabar ke dia Kau sisip cinta di dalam setiap yang kata Kisah berubah di saat kau janji temani Lengkapi hati ini dan tetap genggam jemari Kau jadi penopang dan penghibur saatku bosan Tawa dirimu takkan habis hingga malam mendatang Kesetiaan yang selalu kau ajarkan Berjanji jaga cinta hingga waktu kan pisahkan Indahnya kasih dan begitu banyak yang terjadi Yang melengkapi hati ini dan takkan berhenti Biarkan lebih banyak, cintakah terakit Bersamamu bagai indahnya, melodiku petik Pernah ku jatuh dalam kegelapan yang dalam Tapi kau datang bagai indahnya, terangsang bulan Thank girl you, you know, I promise you I'm promise Takkan you. pernah biarkan cintamu, sekedarkan berlalu Sejatuh cinta sama si dia, begitu mewarna sayang saya, justing mati yang rasakan, rasakan. Oh betapa sayangku, cuma untuk dia, iya. tiap harus selalu tak bertediam. Ku masih iya. sanggup jaga kau ku cinta ini, dan akan tetap setia sayang mendampingi. Seperti malam ganti pagi ku bermimpi, nelayan nafas masih hangat tercicipi. Jarak jadi dia untuk pasti ku berlomba. Ada hati juga ego coba-coba. Dalam penantian Jika semua tak terjangkau Pastikan semua aman Tiada hati yang tersakau Sejatuh cinta sama si dia Begitu mewarnai hidupku ini Cuma pikiran dia Tak bisa aku tenang Cuma berhayang-hayang si dia Cuma dia, cuma dia sang sayang Di mati yang merasakan Dia, saya dicintai sama si dia Begitu mewarnai hidupku ini Cuma pikiran dia Tak bisa aku tenang Cuma berhayal-hayal si dia Cuma, cuma dia, dia, cuma dia sasaya Dia saya, saya, saya setengah mati yang ngerasakan Rasakan. Oh betapa sayangku